Halo guys, masih bersama Muji di sini dan saat ini saya sedang berada di pusat kota Semenep guys untuk nonton balapan guys. Menonton balapan ini dalam rangka hari jadi kota Sumenep yang ke-753 di tahun 2002 ini. Dan tarah, saya pun sudah membeli karcis parkir di area balap yang diberikan oleh Pemkab Sumenep ini guys sebesar Rp15.000. Hitung-hitung sebagai membantu untuk uh, memeriahkan guys. Biar meriah gitu ya. Dan ini, guys, uh, tampak suasana di sekitaran sirkuit balapan yang sangat meriah ini, guys. Banyak sekali nih yang nonton ini, guys. Yang nonton banyak banget, dan rata-rata penontonnya didominasi oleh para remaja ini, guys. Kok nggak kelihatan ya, ada kakek-kakek, nenek-nenek ya? Dan tampak itu bapak-bapak petugas keamanan dari TNI dan Polri yang juga ikut berjaga guys. Dan ternyata ini adalah road race Supermoto Open Championship dengan Sumenep Bupati Cup katanya guys. Ya kita lihat seperti apa nanti ya kemerihan dari lomba balap ini guys. Yang diadakan tepat di pusat kota Sumenep Tapi sebelumnya yuk kita jalan-jalan ke belakang dulu guys. Ke area pedok. Uh, ini saya lagi berada di belakang di area pedok. Untuk melihat apa apa saja yang ada di sini atau melihat para peserta yang akan ikut berlaga nantinya guys, yuk kita lihat yuk. Weh rame banget ini guys, pendukung dan supporter dari official pesertanya guys. Uh, saya dengar-dengar ada sekitar 71 peserta apa ya guys ya. Dan ini tampak ini guys, tampak ini stan atau tenda-tenda dari peserta balapnya guys. Ya. Yeah itu guys tampak ini ada motor-motor yang dipajang apa ini balapan motor ya guys mungkin balapan motor mungkin ya kita lihat nanti ya balapan motor atau balapan apa gitu ya kita lihat nanti ya kalau kata katanya sih tadi si itu ya berarti balapan di jalan itu cuman nanti kita lihat kenyataannya guys ya Mumpah masih belum dimulai saya masih ditambil gambar ini di bagian pedok di belakang kerisetat ya ini tampak para pesertanya guys sedang bersiap Ya ramai banget ini guys, maklum uh, ini ya merupakan pertama kali guys adanya acara umum di Kabupaten menep setelah dua tahun terakhir vakum akibat coronavirus. Asli ramai banget ini guys, ramai banget loh serius. ya ini tampak uh, para peserta sedang mempersiapkan diri dan peralatan mereka untuk berlaga di circuit kita lihat nanti seperti apa keseruannya, guys ya itu juga tampak emak-emak yang lagi nongkrong-nongkrong barusan guys wah motornya ganteng-ganteng ya -ganteng, guys ya motornya cakep-cakep wah itu coba saya bisa miliki satu aja guys ya wah pasti mantap banget ya ya enggak pengen saya punya motor-motor keren kayak gini, guys. Cuman masih belum punya uang mau beli. Itu, guys. ramai sekali kan kelihatannya tuh. Woi. Mantap banget ini, ya. Pasti bakalan seru abis ini, guys. Nantinya, guys. Lombanya, guys. Kita saksikan terus, ya. Kita simak terus video ini, guys. Sampai dengan lomba yang sesaat lagi akan digelar, guys. Woi. Keren abis guys Motor sama, sama seragamnya sama Warnanya Nah ini guys Kayaknya nih panitianya nih guys Kayaknya nih panitia-panitia yang Bertugas di dalam lomba ini guys Tampak mereka kelelahan banget ya guys Ya kasihan ya Dan akhirnya Balapan pun dimulai Dengan ditandai oleh Bapak-bapak tukang jual minuman yang saat ini sedang melewati di depan kamera Tetapi, eh tunggu-tunggu, tunggu, sempat tunggu, sempat. Tunggu tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu Tetapi kok, lelelelah Ini balapan apa ya guys apa balapan ban ya Kok yang dibalap atau yang diadu larinya ini kok malah ban-ban ini guys Lah, piye nih, coba kita slow -mo ya, kita lihat dalam gerak lambat-lambatnya guys ya Lah bener Ya ini tampak dari belakang ini ban nomor 9 Berusaha menyalip band nomor 7 Dan tersalip saudara-saudara Kemudian apakah Nomor 7 Ya nomor 7 tampak berusaha menyalip band nomor 9 Saudara-saudara Dan bisa Dan nomor 7 juga menyalip ban nomor 3 Saudara-saudara Yeay Goal Kok malah Kayak sepak bola guys Pakai acara goal segala guys wah, wah Bisa kacau ini kalau kayak gini nih. Aduh Aduh udahlah kita bawa happy ya guys ya ya ini tampak guys para official-officialnya ini sedang berusaha untuk memacu ban-ban mereka guys weh tampak seragam para peserta officialnya nih cukup bagus-bagus nih guys tampak ban-ban yang dipacu untuk berlari tuh guys berserahkan dimana-mana dan ya tampak juga ada sebuah bola yang ikutan berlaga di circuit ini guys dia memantul ke sana kemari kita lihat ya dia memantul ke atas dan jatuh ya gol ye ye ye ye ye dan ternyata diambil oleh mas-mas ganteng yang memakai kaos kuning apakah selesai sampai disini sudah saudara ya tampak ini merupakan tinjukan besar yang diberikan oleh pemkap menep guys dalam rangka memeriahkan dan menyambut hari jadi Kabupaten Menep yang ke tiga ini guys di tahun 2002 dengan menghadirkan atau menyelenggarakan event balapan ban atau Ban Race 2022 dengan Menep Bupati Cup katanya guys. Ya ini dan kita dengarkan konferensi pers atau open the door dari bapak-bapak uh, petugas keamanan yang mengapresiasi betapa suksesnya lomba ini guys, kita simak ya dan di akhir video guys saya akan memberikan bonus video, bonus ekspori tentang tes di akhir video Jadi jangan skip ya, ya, Sekian terus sampai akhir video Ada bunuh video-nya lah guys Asli bunuh video-nya Ya uh, Tanpa Para petugas keamanan tadi mengapresiasi Karena Ehm uh, penonton dan banyak sangat tertib mengikuti balapan ban yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Semenep di tahun 2022 ini guys. Dalam rangka menyambut hari jadi Kota Semenep yang ke-753. Yeay. Makasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu pejabat Pemkab Semenep yang sudah memberikan hadiah yang Pak. tidak ada lanjutan ban di 2022. Ye! Mana anak buahnya Sampian, pemberitahuannya Man -man, mana pak? pak. Ini Semenep pak Sampian kadis harus paham tentang kebudayaan dan kultur yang ada di Kabupaten Semenep Kita tidak, bukan tidak mau kerjasama tapi yang benar koordinasinya Abang saya tadi didorong oleh abang kepolisian Mangsa saya tinggi pak, betul Darah lebih kental daripada air Ini sudah mendukang Tuhur Sampian orang Islam bukan Kai Kai sambian yuk. Sambian ngomong tidak mau ke rumah diurungkan, Pak kalau dia terdatang ke saya ngopi sama saya. Jadikan tempat. Abah saya didorong tadi Pak jangan pura-pura nangis jangan menjadi air mata buaya. Abah saya tadi dorong, lagi ya Pak Saya. Sudah selesai bagi ini tidak ada normalisasi yang ada shot orang saya bawa